4:00 pagi. 7 masak. Tu dia Itu baru nama the challenge, the challenge. macam tu. Oh, so pagi. pagi yo. So, assalamualaikum guys. Aku Daniel. Welcome to the escape, escape in house. <laughs> so Hmm. kita okay, pada aku nak buat storytelling sikit. Ajak. Oh, tu, kau pakai selcom kat sini lah, siut. Okey, um, nak cakap pasal giveaway tu kan. So, kalau korang nak, nak tahu pasal giveaway tu, tengok video ni sampai, sampai habis. Okey. Susah, tak selesa dulu kalau nak cerita sambil macam ni Aku tak tahu macam mana blogger boleh larat darat darat pegang macam ni kan Tak larat dulu aku Tak boleh Tak boleh Saya tak boleh So aku akan Stand ke jap. Aku stand sekejap Eh, mana tak kalau semua dah plug-in je lah so guys tadi aku tukar phone tukar camera so ni aku set up sekejap <coughs> so aku ada sikit storytelling yang aku nak cerita asal dah lama juga more than 3 weeks aku tak buat storytelling Aku tak upload content tentang storytelling So, hari ni aku nak ceritakan Satu cerita It's not the horror It's like experience So Based on my Story Okay Berat dulu nak cerita pasal ni Sebab Menceritakan tentang orang yang dah pergi Um, sebelum aku cerita kata, -kata lebih lanjut Sedekahkan Al-Fatihah Dekat, al dekat arwah pakcik aku Rusman bin Sabah Al-Fatihah Al-Fatihah al -Fatihah. So um, Story ni Dia mulanya macam ni um, Time kita orang duduk dekat rumah selayang Pakcik aku duduk dekat Malakong Malakong area-area nak naik ke Kuala Lumpur Something macam tu lah Bila bapak aku, bapak aku dapat call Yang dia kata pakcik aku ni sakit Sakit So Dan sakit lah rasanya pengsan kot katanya So macam biasa Kau macam biasa lah Memang semua dalam keadaan gelabah. lah ha. Dalam kadang gelabah so kita orang siap-siap berracing -siap. terus pergi ke Balakong. Kita orang pick up pak cik aku. Kat aku dah lupalah kat mana. Tapi kat dalam dia Balakong. Air Balakong tu dekat kawasan rumah dia juga. Sudah so, bawa dia dan bukan ada pusingan, dia duduk kat sebelah aku. Duduk kat sebelah aku, bapak aku drive memang totally luar kawalan lah dia bawa motor laju sampai dekat hospital Serdang kita arrive dekat hospital Serdang tu uh, pergi emergency masuk kat dalam emergency aku tak tahu what else apa yang dia buat like macam setengah jam macam tu dia bagi tahu patch aku dah tak ada Dan kalau korang nampak kereta yang aku selalu bawa Pergi syuting Aku bawa pergi jalan-jalan kepada -jalan member aku Proton Saga tu Ataupun aku gelakkan dia sekali lain Sebuah kereta Di mana dia meninggal kat dalam kereta tu Ok ada lagi satu cerita yang um, Sedih juga Waktu Dia meninggal bukan dekat hospital dia meninggal dekat sebelah aku. Aku duduk kat belah kiri, dia duduk kat belah kanan. Kalau orang panggil dia sanda, rupanya dia sanda tu dia terus jatuh rebah, ha rebah. Dia rebah dan jatuh ke atas ribu aku. <tos> dia rebah dan dia meninggal. Seribu aku Dia antara seorang pakcik aku yang paling <laughs> <laughs> Aku sayang lah Dia memang sangat baik he's, a, he's such a kind man Kind uncle Memang seorang yang pemurah Aku panggil dia Arwah Aku panggil dia Pak Ambung Memang aku sangat rindu dengan dia Aku rindu dengan dia setiap kali kalau dia datang jumpa aku benda first yang dia akan belikan aku mainan jajan terpacian <tuh> <tuh> terbaiklah so guys jangan lupa subscribe like comment and share kalau kau rasa video ni best so lagi satu kalau nak tahu pasal Kis Forever aku akan bagi tahu dekat last video ni dengan nama Fidaus am um, rasanya itu je saja kot. Jauh, Assalamualaikum Oh, ok So, ni lah Ni aku masak hari ni. Sekejap aku tunjuk aku show off sikit <tuk> <tuk> Ni sambal ikan bilis Sedap belum makan sambal Ni sambal ikan bilis ni Tengok guys, Assalamualaikum cape in house so aku dah nyer, ama. Okay hari ini. <laughs> okay, um, ke sini aku nak bagi tahu detail pasal kalau korang nak join kita orang punya giveaway. This is a, our first giveaway. Ah uh, kita orang nak buat giveaway. Um dia punya hadiah rahsia lagi, secret secret. Sekarang aku akan bagi tahu syarat-syarat conditions kalau korang nak sertai korang kena subscribe escape films youtube channel. Korang kena like lima latest video escape. Follow escape production punya um, Instagram. Dan korang kena share link dekat lima group WhatsApp korang. Settle tu semua, korang screenshot. email ah, korang screenshot semua detail tu kalau macam korang dah uh, dah share tu, share dekat lima group WhatsApp dan korang screenshot all of that. Uh, send dekat email kita orang Kita orang akan pilih secara random Lagi satu Orang komen dekat latest video dan Kita orang pilih secara random dekat email Dengan apa tu Tinggalkan nombor phone lah Supaya senang kita aku nak contact Faham tak? Okay Peace Dah tengok tu sakrip lah, nak kena ajar ke?